sesuatu ini apa? kamu suka ke aku karena aku suka kamu karena baik karena baik aja nih. kalau nanti bakalan ada orang yang lebih baik. Oh, ya kalau semuanya nanti saya suka sama orang lain apa yang bakalan I mungkin wai kita harus ya dan menjaga kepercayaan gitu iya terus apalagi